Amin rabbal alamin makasih banyak doanya Bismillah teteh ini sedang buka jalan untuk dangdut bisa show di elektrik bergensi di Times Square NY Insyaallah Insya Allah Dede Ellesni sudah jadi top list kita untuk melanjutkan Masya Allah persahabat ya ternyata Dede Ellesni kejora sudah menjadi top list untuk melanjutkan nih Masya Allah luar biasa kita patut bangga dan bahagia mudah-mudahan. Dangdut bisa mendunia salah satunya di Amerika persahabat ya dan Polis Islam di sini membahas komentar 3 Bismillah katanya tuh luar biasa doakan untuk kelancaran COVID dangdut atau COVID dangdut persahabat ya yang tentunya launching di Amerika mudah-mudahan bisa mendunia dan ke internasional untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ada info penting untuk kita. Untuk semua fans sejati dari Lesti Lovers lover juga tentunya tak kalah Lesti Lovers harus mendukung Harus kompak dan solid Dukung Lesti dan Rizky Bilar, persahabat, ya. Ini acara program spesial terpopuler Masuk nominasi persahabat ya. Acara Takdir Cinta Lestlar Lamaran Lesti dan Billar Luar biasa mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan Di acara Indonesian Television Award persahabat ya tentu kita dukung penuh, doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky. Bila dengan cara memfotinya, para sahabat, ya, tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita semua. Dan untuk ke kabar berikutnya, ya, para sahabat, kita lihat aja nih, masya Allah, ini adalah postingan Hotel yang ditempati oleh Dede Olasi Gejora di Sumbawa ya di NTB. Masya Allah pemandangannya sangat luar biasa, indah, nan sejuk persahabat ya. diunggah oleh akun Leslar Lovers, anuskor ofisial, kalimat khasun pun dituliskan. Alhamdulillah udah nyampe acaranya mulai habis maghrib Ya guys semoga lancar amin Amin amin doakan yang terbaik Mudah mudahan lancar untuk off airnya Dede Lesti yang pertama kali ini Kita makin penasaran Tentunya menunggu kejutan tampilnya idola kesenangan kita persahabat ya ini perdana banget persahabat kita tentunya makin gak samar penasaran mudah-mudahan ada cedukan vitamin manja yang kita dapatkan langsung dari idola kita selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ini adalah kado yang diberikan dari Leslar untuk memah gigi persahabat ya Tentunya terlihat isinya adalah selimut Hermes Masya Allah Tentunya persahabat ya hadiah yang sangat luar biasa Yang tulus diberikan untuk mamah gigi Dan perhatikan persahabat ya selimut baby Yang diberikan dari Leslar ini harganya bukan main-main nih Mehong yang minta ampun persahabat ya seharga tiga belas juta enam ratus rupiah wow harga yang sangat fantastis untuk sang Sultan Andara luar biasa mudah-mudahan persahabat ya kita mendoakan yang terbaik berkas lalu untuk rezeki dari Leslar maupun Rans kita masih menunggu kejutan kolaborasi dari Leslar bersama Rans Entertainment Untuk selanjutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada momen spesial ya Tentu sudah di up saja di channel Youtubenya Rans Entertainment kolaborasi bersama Leslar dan Rans Tentu di sini kita lihat banyak sekali yang sayang kepada Dede Lesi Kejora Masya Allah Bekerja Rans langsung minta foto dengan Dede Lesi Kejora para sahabat ya Masya Allah Alhamdulillah luar biasa Tentunya banyak sekali yang sayang dan cinta kepada Leslar. Mudah-mudahan saja berkah bersahabat ya. Dan unggahan ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Love underscore Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Alhamdulillah, dimanapun Leslar selalu jadi idola Amin." Tentunya kita dukung penuh untuk idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya para sahabat ya kita lihat juga di sini ada kabar terbaru soal tempat acara off airnya Dedek Lesti ya Masya Allah sudah terpantau panggung untuk Dedek Lesti tampil off air malam ini para sahabat, ya Lokasi pertama Ridi Semangat Tim yang dilombok event malam ini Masya Allah luar biasa Makin gak sabar menyaksikan Dedek Lesti menyanyi di atas panggung para sahabat, ya kita perhatikan luar biasa Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tentunya dimudahkan segala urusan Lesti dan Rizky Bilar Bismillah persahabat ya, tetap support, tetap doakan yang terbaik Mudah-mudahan malam ini dilancarkan semua acara off airnya Lesti Kejora Masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya